membahas tentang kurban ibadah kurban disyaraikan sudah sangat lama bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam lanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan sampai kepada Rasulullah saw bagaimana hukumnya hukum kurban adalah sebagian ulama mengatakan wajib sebagian lagi mengatakan sunnah muakat sunnah yang ditekankan dan ibadah kurban ini adalah ibadah yang sifatnya tahunan artinya kalau tahun lalu kita sudah berkurban bukan berarti tahun ini kita nggak perlu berkurban. Tetap ketika kita punya kelapangan, punya rezeki untuk korban Maka kita diperintahkan untuk melakukan korban Rasulullah SAW bersabda yang artinya Barang siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah Kemudahan dalam hal rezeki Kemudian dia tidak mau berkorban Maka jangan mendekati tempat sholat kami Hal ini menunjukkan bahwa barang korban itu sangat ditekankan Untuk itu, kalau kita punya kelapangan rezeki Punya kelebihan rezeki, baiknya kita berkorban akan lebih bagus kalau kita punya rencana bahwa kita akan berkorban setiap tahun. Kalau ada orang bisa gontakan di gadget, gontakan di kendaraan setiap tahunnya, masa untuk korban kita nggak mampu. Padahal harga kambing jauh lebih murah daripada harga gadget. Kuncinya adalah iman kita dan niat kita. Mari kita niatkan dari sekarang masih ada waktu untuk menyiapkan rezeki kita untuk ikut melaksanakan ibadah korban. Semoga Allah memberkati.